Ya, Kang. Keton-keton. Kedip banget, Yen. Ya. ya King kobrenya besar banget, nonton. Sendirian Oke. Jadi eh, tadi saya dapat lawaran dari orang yang berkebun di perkebunan ini teman-teman katanya eh, mereka melihat seekor ular king cobra yang ukurannya lebih besar dari yang paris saya dapatkan. Tapi katanya eh, ularnya itu eh, sempat terlihat di antara pepohonan po bambu ini. Coba kita lihat. Nggak ini, bos? Nanti sih. Unang lor, bos ini ini. Uh. Nanti, oh. oh. Mau ya, Ketan? gede saya nyong oleh. Oh, Berarti bentet ya. Bentet. Anggerane aku angkit ini ya. mau. <tuh> Oh ya. Itu bongkar agora. Kita mau begi bae. Ya. Ya. Inilah habitat uh, King Cobra, teman-teman, di antara pepohonan bambu. Ya Kang, keton, keton. Gedik ya. banget ya, Kin. Ya. King kobernya besar banget, nonton. Oh, ngringkol. Dia, ya, Kin. Ya. ya. Wih, kupai lu gedik nih, Kang. capek weh Kang kena kan regane ado kan men ke keton gue gue kan ora Ya. Gede, langsung langsung jegdi Kuat. Langsung cek ditotot. Jaga ya? <tuh> <tuh> di nang ya, ora, nah, tapi... ah. <tari> <tari> oh, sana ngisor ya ora bisa bonus, bonus, menyungketa Nih, kalau buntutin, buntutin sih, buntutin lagi. Halo, nih, nih, nih, nih, nih, betul nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, di. Di, di kiri. Di, kena, katak, oh. Inilah tempat Revan mengambil ular. Mengambil tapi Iki beri cek. Orang gembalan ya. <gulia> Wah, ketan depan gue, Wah, eh, loh, Orangnya aku sih, gue udah oh, jaman baru macet. kebalan gue mau ngajak yang Iya, gitu. kan. Yo, bilang kemenangan. Begitu, tingan. rumputnya. Demokan, demokan. Nih, kon, kota-kota kan ya. ukur. Anu <murna nangkong. laughs> Apa are Jawa kowe Alan? Orae. Akhir ikon kowe gawar apa Pak? Waduh. kobrak cewek ini teman-teman kita saksikan Revan ngambil ular king cobra sepanjang tiga meter setengah. Ini folnya. Yang megang buntutnya Tu Rahman. Wih, <laughs> sota worong. Wih, worong. Oh, berarti mau nang kono manjat. Heeh. Mm mau -mm. kono manjat. Ya, aslinya biasa. Nyek jeh ben kena kae. Membano biasa nang kono ku anu. Angger kira-kira jeban. Kira -kira kebalan mending Iya, bukan ngancani beli. kamera nih,